Kemudian, buat sebuah tabel untuk entitas yang ada di bawahnya atau subentitas atau subclass, termasuk dari primary key superior entitas ditambah atribut subentitas. Kerugian cara satu ini, untuk mendapatkan informasi mengenai subentitas, harus mengakses dua buah tabel. Cara kedua, buat tabel untuk setiap himpunan entitas dengan semua atribut lokal, di subentitas ditambah atribut yang diwariskan kalau cara ini digunakan untuk generalisasi yang overlapping maka beberapa nilai seperti alamat dan kota akan disimpan dua kali dengan sia-sia kalau generalisasinya disjoin dan total tidak perlu membuat tabel untuk himpunan entitas superior kalau generalisasinya parsial entitas yang tidak termasuk sub entitas manapun tidak dapat direpresentasikan. Panduannya untuk total overlap dan partial overlap cara satu lebih baik. Tidak akan ada pengulangan data terlalu banyak pada tabel sub entitas. Kalau untuk partial disjoint, cara satu atau cara dua, tetapi tabel superior harus ada agar entitas yang tidak termasuk pada subentitas manapun dapat tetap direpresentasikan. Untuk total disjoin, cara satu atau cara dua tanpa tabel superior, karena setiap entitas pasti menjadi anggota dari salah satu subentitas Ini contoh total disjoin. Ya, karyawan, disjoin karyawan tetap, karyawan harian. Kemudian transformasi total disjoin jadi seperti ini. Kalau pakai cara satu, berarti ada tabel karyawan isinya NIK, nama, alamat, tanggal gajian, si karyawan. Kemudian ada tabel karyawan tetap isinya NIK dan gaji bulanan, ada karyawan harian, tabel karyawan harian isinya NIK dan honor per jam. Kalau pakai cara dua, berarti tabelnya hanya dua: karyawan tetap dan karyawan harian. Semua yang ada di karyawan akan diulang untuk karyawan tetap. Semua yang ada di karyawan akan diulang untuk karyawan harian. Nah ini pilihlah cara 2. Kemudian ini untuk latihan teman-teman. Ya, ada entitas employee, disjoint. Sekretaris, teknisian, dan engineer. Silahkan dicoba ya teman-teman. Ini latihan yang kedua. Person, overlapping, employee, alumnus, sama student. Kemudian latihan yang ketiga. Ini employee, ada hourly, disjoin hourly employee, salaried employee, dan consultant. Boleh coba ditransformasikan menggunakan cara satu dan cara dua ya teman-teman. Seperti contoh sebelumnya. Demikianlah kiranya pembahasan tentang transformasi ir ER to table untuk spesialisasi dan generalisasi. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.